Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar Dimanapun kalian berada Selamat malam Selamat berjumpa dan bergabung kembali Di channel kesayangan kalian di TV Akan mengabarkan Kabar terbaru seputar Rizky kejora Dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selamat menikmati Dengan cara menikmati like, komen, dan subscribe Serta klik notifikasinya formasi menarik terbaru terupdate yang terhangat seputar leslaw. Bila merasa sahabat untuk menyemangati santai malam kalian saat ini kami akan memberikan informasi. sama kami dan kita lihat di postingan ini Kak Marcin sebuah kalimat dalam caption yang dituliskan pipi pipi empul Masya Allah, kabaruk Allah tetap Kak Marcin ya luar biasa sih, memang Bibi Gisel dan Bibi El mudah-mudahan sehat selalu ini dan kita lihat juga di postingan ini ada komentar dari Bunda Lesti Bunda Lesti kejuara mengatakan anak-anak, hanya sekali tanggapan dari para sahabat yang dari akunin senagam Agatha Arskurkiha mengatakan Masya Allah jemus banget dua bayi ini ada juga komentar lain dari Akhil Syairah Oktaviyani coba mantu kalau kata mana Marcin Masya Allah, banget ya luar biasa Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga. Ini ada sebuah postingan momen special ya, Kak Salsa yang lagi menggendong Baby L. Ini sih gemes juga, tepatnya hari ini ya. Mudah-mudahan selalu banyak doa, dukungan, dan support dari orang-orang baik yang tulus mencintai keluarga besar Lesla. Kita lihat juga ke kabar selanjutnya. Ada unggahan spesial dua jam yang lalu. Dari akun Instagram Leslar Entertainment Sebelumnya per sahabat ya Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Jangan di skip Jangan di skip Kakak mau aja kalian main tebak kata Yuk siapa yang bisa nemuin kata Tersembunyi dari foto di atas Coba komen di bawah biar kakak cek Tebak kata ada kode dari Bilar nih Tuh per sahabat ya Silahkan tebak kata Ada kode dari kakak Bilar Tuh masyaAllah banyak ya kita lihat aja di kolom komentar Banyak sekali tanggapan yang diberikan oleh para sahabat Leslar Ya, ini dari akun Instagram Teddy Ilal Kejora, Mengatakan Menemukan kata DD2 nih Di baris kelima dari bawah Tapi katanya menyamping Wow, kita cek aja persahabat ya Wah wow, ternyata ini katanya Dan kita lihat juga Ada komentar selanjutnya dari aku Sendal Putih Bilar Beat mau bagiin motor katanya tuh Wow, ada juga yang bertanggapan bahwa di situ ada kalimat Beat persahabat ya Coba kita cek Wow benar sekali, mudah-mudahan saja Ada kabar baik, kejutan bahagia Yang kita dapatkan dari Papa Bilar Dan kita sebagai fans sejati Harus selalu mendukung yang terbaik Buat Lesti dan Rizky Bilar Untuk selanjutnya Kita lihat juga persahabat Ada vitamin bahagia Yang kita dapatkan di malam hari ini Baru saja diunggah di channel YouTube-nya Leslar Entertainment vlog terbaru tebak lagu bersahabat ya bersama papa fildan dan istri wah wow, masya Allah banget ya di akhir-akhir video pastinya Leslie dan Bila selalu menyuguhkan vitamin bahagia, mereka saling berpelukan membuat kita semakin bahagia dan bangga, mudah-mudahan selalu seperti ini, selalu romantis selalu cute dan selalu membuat kita bahagia ini di hadapan langsung ya pasangan papa fildan dan istri Leslar selalu membuat bahagia Dan selalu membuat tamu menjadi nyamuk Wow Papa Bilar jago dalam hal tebak lagu Dan tentu bersahabatnya Papa Bilar juga Untuk menebak lagu ini jago banget Luar biasa yang belum mampir silakan mampir Cus ke channel Youtube Leslar Entertainment Kita lihat juga di kolom komentar Banyak sekali tanggapan yang diberikan Yakni dari akun Mengatakan di kolom komentar Selebar apapun kursi Yang disediakan Bagi Leslar tetap sempit Katanya tuh, wow bikin ngakak banget ya uh, Kita lihat juga Di komentar berikutnya dari akun orang underscore Chibiuk Asli Mengatakan baru selesai nonton Kocap dan cute Tuh bersabat ya yang sudah nonton pasti ya Kalian ketawa bahagia